Rahayu, Rahayu, Rahayu dumati. Para Pemirsa Channel Jawa Kawedar Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak D. Jayeng Pangudar Nalar Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan Tentang weton Minggu Wagi Seperti weton-weton yang sudah pernah saya sampaikan Sebelumnya, ini berhubungan dengan watak, sifat, karakter, rezeki, pekerjaan yang cocok, serta tentang jodoh, finasti, watak, serta sifat dan karakter juga jodoh. Seseorang bisa dilihat dari hari dan pasaran, atau yang bisa disebut dengan weton. Orang Jawa zaman dahulu biasanya mementingkan hari wetonnya daripada tanggal lahirnya Karena hari weton seseorang ini bisa dilihat dari karakternya Meskipun tidak 100% tepat Tetapi perkiraan watak yang dirunut Berdasarkan weton dari hari kelahiran Ini tidak bisa dianggap remeh Karena hal ini Bahwa apa yang tercantum dalam perhitungan tersebut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 jodoh yang diketahui hari dan pasarannya itu semua berdasarkan hari dan pasaran. Hari pada umumnya itu ada tujuh dari hari Minggu sampai hari Sabtu kemudian pasaran itu ada lima dari pasaran Legi sampai dengan pasaran Kliwon. Dalam Petung Jawa itu ada yang dinamakan paringkelan. Di sini yang saya sampaikan yang ada hubungannya dengan paringkelan somahan atau weton yang cocok untuk jodoh pinasti, selain watak dan sifat seseorang yang lahir di hari dan pasaran tertentu. Paringkelan Soman atau jodoh pinasti itu ada lima yang disebut satu Sri, dua lunggu, tiga gendong, empat loro dan lima patih. Keringkelan ini fungsinya untuk mengetahui tentang perjodohan. Pasangan calon pengantin yang mana weton dari pihak laki-laki dan pihak perempuan disatukan kemudian dijumlahkan ketemunya berapa dan dikurangi lima dengan kelipatannya kemudian sisanya ada berapa. Kalau umpamanya antara weton dari pihak laki-laki dan perempuan tadi disatukan terus dikurangi lima-lima. Umpamanya sisanya satu maka jatuhnya di paringkelan Sri Sisa dua jatuh di paringkelan lungguh Sisa tiga jatuh di gendong Sisa empat jatuh loro Dan kalau tidak ada sisa sama sekali maka jatuhnya pati Ini yang harus dipahami untuk perjodohan antara weton laki-laki dan perempuan Kemudian artinya Sri lungguh Gendong, loro, dan pati. Sri-sri itu artinya rezeki orang yang menjalankan perjodohan yang ketemunya hitungan. Sri biasanya rezekinya selalu ada dan mengalir terus, seperti air yang mengalir. Artinya, kehidupannya akan senang. Jatuh di urutan nomor 2 yaitu lungguh-lungguh. Di sini bisa kedudukan, bisa juga jabatan. Atau malah sebaliknya, hanya duduk berdiam diri, tidak mau berkarya, bawaannya selalu malas Dan perduduan yang ketemunya nomor 2 atau lungguh ini biasanya hanya mengharap belas kasihan dari orang lain Kebanyakan menjadi pengangguran, tidak mau berusaha, bahkan pekerjaan pun menunggu pemberian dari teman-temannya atau mungkin dari orang lain Kemudian, paringkelan yang ketemu gendung Gindung itu membawa beban Perjuduan yang ketemu hitungan nomor tiga atau gindung Ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat Lalu yang keempat Ketemunya loro Loro di sini adalah sakit Perjuduan yang ketemu hitungan nomor empat atau loro Biasanya sering sakit-sakitan Ini akan selalu bergantian Baik yang laki-laki maupun yang perempuan Kemudian yang kelima jatuh di Pati, Pati itu artinya menuju Pati dalam perjodohan yang ketemu hitungan nomor lima. Ini menjadi angger angger atau larangan yang tidak boleh dilanggar, karena ini bisa mati rezekinya, juga bisa mati orangnya, baik dari pihak pengantin laki-laki atau dari pihak pengantin perempuan. Entah itu orang tuanya. Baik yang dari laki-laki maupun orang tua yang jadi dari perempuan Ini pedoman orang Jawa zaman dahulu Karena orang Jawa zaman dulu harus mengerti tentang tujuan dan yang dibutuhkan untuk hidup Menurut saya, kebutuhan hidup itu diantaranya Satu, sehat, selamat dalam perjalanan hidupnya Dan bisa netepi wajib murid atau memenuhi kebutuhan hidupnya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 Mari kita cari bersama-sama supaya bisa tercapai dan sempurna Artinya sempurna itu genap, tidak kurang juga tidak lebih Kalau kurang mau cari kemana dan kalau lebih pun mau ditaruh di mana. Ini yang harus kita benahi dari sekarang Sekarang saya akan menyampaikan tentang watak, sifat serta karakter Juga perjuduan, baik itu pekerjaan yang cocok, rezeki dan terutama jodoh pinasti bagi orang-orang yang lahir di hari Minggu Wage. Dalam weton Jawa, Minggu Wage ini memiliki jumlah neptu 9. Neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan hari dan pasaran. Hari Minggu itu nilainya lima, sedangkan pasaran Wage nilainya empat Neptu itu sendiri adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak sifat Karakter jodoh dan rezeki dari setiap beton itu sendiri. Nah, watak, sifat, dan karakter orang lahir di Minggu Wage biasanya mereka ini dalam kamarokam seperti lakuning angin. Istilah ini adalah watak dan sikap mereka akan selalu menyejukkan hati dan membawa kebahagiaan bagi orang di sekitarnya. Tetapi jika ia marah, marahnya akan seperti api yang ditiup angin. Orang yang lahir di minggu lagi mempunyai watak yang tidak mau dikalahkan. Ia akan selalu berusaha menjadi orang yang lebih unggul dari teman-temannya. Dia juga terbilang sebagai orang yang sangat teliti, cerdas, dan luas wawasannya. Selain itu, mereka juga orang yang setia. Penurut dan memiliki kewibawaan. Selain memiliki yang baik, orang yang weton Minggu Wage juga memiliki karakter dan sifat yang kurang baik. Mereka itu pada umumnya adalah pencemburu dan angker. Mereka jarang marah, tetapi sekalinya marah, semua orang yang melihat akan bergidik saking takutnya. Mereka ini pencemburu yang sangat berat dan tidak bisa berpikir panjang bila sedang marah. Terkadang dia juga bisa sombong dan sangat angkuh dan juga suka membantah bila memiliki pendapat yang dirasanya cukup beralasan. Kemudian tentang pekerjaan yang cocok berdasarkan karakter yang ada pada dirinya tadi orang yang wetonya Minggu Wage lebih cocok bekerja dengan ketelitian dan kesabaran serta pekerjaan yang cocok bagi mereka seperti menjadi peternak, peneliti, arsitektur Namun demikian, mereka juga cocok jika bekerja sebagai seorang wirausahawan Usaha yang cocok baginya adalah usaha yang berhubungan dengan air Misalnya, usaha budidaya perikanan usaha pembuatan perahu atau kapal dengan Pak Arasan laku yang banyu tadi. dengan karakter yang dimilikinya, orang yang wetonya Minggu Wage juga pandai memancing ikan. Kemudian tentang rezeki. orang yang lahir pada hari Minggu Wage sangat tidak tepat, bila bekerja sebagai seorang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ia lebih cocok mencari nafkah dengan menjadi seorang pekerja pekerjaan yang tepat baginya adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kecerdasan berpikir dalam hal ini contohnya umpamanya sebagai dokter angkuntan, bendahara, arsitektur, atau dosen pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dekat dengan jiwanya kemudian tentang rezeki. Seorang anak yang lahir pada hari Minggu Wage pada umumnya ini akan membawa penurunan kesejahteraan bagi keluarganya Hal ini berlaku bila bapaknya atau kakaknya memiliki weton kurang dari sembilan Weton yang kurang dari sembilan itu diantaranya Selasa Wage dan Selasa Legi Kemudian kecocokan tentang jodoh Pinasti Terkait dengan Urusan jodoh, orang yang lahir di hari Minggu Wage Mereka harus mencari pasangan yang mempunyai nilai wetonnya 7, 12, 17 Weton ini terdapat dari hari Selasa Wage, Selasa Paing Rebu Legi, Kemis Wage, Kemis Paing dan Sabtu Kliwon Bila berjodoh seperti yang saya sampaikan ini ini namanya ketemu jodoh pinasti. Jodoh pinasti itu jodoh yang sudah ditentukan oleh hari dan pasaran. Ini berdasarkan petung Jawa. Pasangan ini akan saling melengkapi kebahagiaannya dalam berumah tangga. Ini salah satunya akan saling mengisi, satu sama lain saling mengalah juga akan mendapat kebahagiaan. Terus bagaimana solusinya dengan orang-orang yang sudah menikah tetapi belum ketemu weton atau mungkin bukan jodoh pinasti sesuai dengan garis hari dan pasaran Solusinya, anda saya sarankan untuk mencari hari pernikahan anda dulu Jika anda menikah pada waktu itu hari Minggu Kliwon umpamanya pada hari Minggu kliwon itulah Anda wiradati atau anda sarati dengan cara bangun nikah. Bangun nikah ini bukan berarti Anda harus menikah lagi, tetapi Anda disarankan untuk membikin selamatan atau bancaan dengan sarana tumpeng. Tumpeng ini dilengkapi dengan urapan juga telur ayam 20 yang sudah direbus, kemudian dikelilingkan di putaran tumpeng itu sendiri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 saya membangun nikah Dengan tujuan dalam perjalanan rumah tangga ke depannya akan selalu mendapatkan kebahagiaan Seperti saat kami berdua dulu menikah Kalau ada teman yang dipandang bisa membacakan doa silakan anda minta tolong untuk memimpin doa Dengan tujuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi Untuk bangun nikah ini bisa anda lakukan setiap hari Minggu Kliwon kalau memang rezeki Anda bagus tetapi kalau memang kondisi ekonomi kurang mendukung paling tidak minimal Anda lakukan setiap 3 bulan sekali artinya setiap 3 minggu kliwon sekali Anda bikin banjaan atau tumpengan ini mungkin dari para pemirsa ada yang bertanya kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah seperti orang ulang tahun itu seperti yang sudah dilakukan kebanyakan orang, orang Jawa zaman dulu itu untuk melakukan kegiatan yang sangat sakral yang dipakai itu hari dan pasaran, bukan tentang tanggal Masei atau tanggal Jawanya. Nah, demikianlah para pemirsa yang bisa saya sampaikan tentang sifat serta karakter baik rezeki maupun pekerjaan khususnya tentang jodoh pinasti yang bisa saya sampaikan pada Teman-teman yang lahir di hari Minggu Wagi, semoga ini bisa bermanfaat Mohon maaf jika ada salah dan kurang sopannya dalam menyampaikan pemahaman ini Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan Rahayu, rahayu, rahayu sagu mengudu mati